Untuk bahannya ini ada 200 gram tepung terigu, kemudian 100 gram gula pasir, 2 butir telur, ini suhu ruang, kemudian ada satu sendok teh spes, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, 80 mili mentega cair, 80 mili susu, kemudian ini setengah sendok teh vanila. Aku juga pakai setengah sendok teh esen pandan Atau secukupnya teman-teman ya, Angka pertama langsung kita masukkan Untuk telurnya Kemudian tambahkan gula pasir Langsung kita tambahkan Untuk SP, garam dan baking powder Kemudian ini langsung kita mixer ya teman-teman Dengan kecepatan bertahap Sampai nanti adonannya ini kental, putih dan berjejak ya teman-teman oh ya aku mau terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe ya karena insya allah di channel ini aku membagikan resep masakan yang mudah untuk teman-teman semua ikuti nah pastikan adonannya sampai seperti ini ya teman-teman Kemudian ini aku mau ayak 200 gram tepung teliku Ini di wadah yang berbeda ya teman-teman Karena tadi itu Wadahnya kekecilan Jadi aku mau pindah ke sini Kemudian aku tuang Adonan telur tadi Karena wadahnya kekecilan Kita tambahkan Setengah sendok teh vanili Kemudian ini Setengah sendok teh esen esen pandan ya teman-teman 80 mili mentega cair 80 mili susu ini kita mixer pelan aja ya teman-teman enggak -teman, usah buru buru sebentar aja mixernya kemudian lanjut kita ratakan dengan spatula ini diaduk balik seperti ini sampai benar-benar merata Kemudian, untuk wadahnya ini, aku pakai ukuran 200 ml, teman-teman. Kita isi sekitar 2 sendok setiap wadah ini, ya. Kita lakukan sampai adonannya habis. kemudian kita hentak-hentakan sebelum kita kukus pastikan kukusannya sudah panas ya teman-teman airnya udah mendidih ini kita kukus 15 menit di api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman Alhamdulillah ini udah 15 menit ini masih panas untuk keknya kita dinginkan dulu kita angkat ya teman-teman untuk menghias cake ini teman-teman silahkan berkreasi sesuai dengan kreasi teman-teman ya ini aku pakai glass rasa strawberry kemudian ada selai strawberry ada keju untuk hiasannya ini bebas aja ya teman-teman sesuai dengan kreasi teman-teman semua ini aku beda-bedain juga untuk hiasannya Alhamdulillah, ini dia hasilnya: crepe pandan kukus. Ini cantik, menggugah selera, ya teman-teman. Bisa dihias sesuai dengan selera, teman-teman. Sesuai kreasi, teman-teman. Ini cocok untuk ide cemilan ataupun ide jualan. Rasanya lembut, ini untuk cake -nya tidak terlalu manis, ya teman-teman, karena toppingnya ini full manis buat teman-teman selamat mencoba jangan lupa tonton juga videoku yang lainnya terima kasih